Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada tentunya cidukan yang sangat membuat kita pastinya bahagia dan bangga dengan sosok Kristi Bilar Yang begitu luar biasa Selalu ingin belajar Dan selalu ingin menjadi lebih baik dari sebelumnya Masya Allah Kita lihat kalimat yang ditulis di unggahan ini Orang hidup yang dilihat awalnya dan akhirnya tengah-tengahnya tidak dibaca, jika akhirnya baik, maka semua amalnya menjadi baik. Masya Allah, mudah-mudahan terus belajar, dan jangan capek untuk menjadi lebih baik untuk Papa Bilar, dan semoga selalu banyak dukungan dan doa yang diberikan dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar Family. Kita lihat juga bersama di kolom komentar begitu banyak tanggapan yang diberikan. Di antaranya dari aku Nurjana 7662 mengatakan, Terima kasih yang Lesti Bilar dengan mengikuti kalian. Semoga menjadi wasilah bagi kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat belajar. Saya juga lagi belajar. Semoga Allah meridoi kamu dan keluargamu serta kita semua. Amin. Ini salah satu pembelajaran juga untuk warga konoha persahabat ya. Terus jangan capek-capeknya belajar mengenai hal baik dan semoga pribadi kita semua juga menjadi lebih baik ke depannya amin kita lihat juga persahabat komentar selanjutnya dari akun Amiko Suara Masya Allah, semoga Allah berikan kemudahan bagi Bang Bilar dalam mempelajari Al-Quran dan senantiasa dilembutkan hatinya agar senantiasa istiqomah dalam kebaikan amin, Masya Allah respon yang sangat positif Diberikan dari orang-orang baik, mudah-mudahan semakin banyak doa-doa baik juga diberikan untuk Lesnar family Selanjutnya, bersama kita lihat juga Ada cedukan vitamin yang sangat membahagiakan juga dari Bang Bobby Suarez Kakak dari Papa B, Alhamdulillah keluarga besar Rizky Bilar Ada proyek terbaru, ini keren banget, Alhamdulillah Proyek apapun itu semoga lancar, sukses dan dimudahkan selalu. Di kolom komentar pun tentunya begitu banyak ya respon yang sangat luar biasa. Di antaranya dari kol 544318594 Haji mengatakan, saya percaya dan saya yakin Muhammad Rizky Bilar orang pintar, cerdas, akan sukses di bidang bisnisnya. Amin, masya Allah. Ada juga tanggapan lagi bersama dari akun Instagram. F. Redolf mengatakan Bismillah apapun itu Semoga sukses dan lancar Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah Mudah-mudahan doa baik dari kalian diijabah dan dikabulkan oleh Allah Taala. Kemudian Kita lihat juga cedokan vitamin yang sangat membahagiakan Ada yang foto bareng dengan Papa B serta Baby El Yang dibikin salvok ya Dengan Abang L Yang tentunya ngumpet dari kamera Masya Allah Abang L tentunya tidak mau Terkena kamera ya, ada aja tingkah laku yang lucu dari Al-Fatih Masya Allah, saya selalu buat Abang El, buat pandanya juga Mudah-mudahan tentunya kalian bahagia doa terbaik Pokoknya setiap hari selalu diberikan dari orang-orang baik kita semuanya Alhamdulillah yang selalu mensupport dengan tulus untuk Lesti dan Rizky pilar. Kita lihat juga nih persahabat ya Begitu banyak komentar yang diberikan diantaranya persahabat dari Agung Instagram Musyayadah Lilik mengatakan Abang El, like ini orang-orang kenapa setiap ketemu aku dan Panda pada minta foto Katanya Tuh Masya Allah Ini membuktikan juga Leslar tentunya masih banyak orang-orang yang tulus yang baik support mendukung, dan mendoakan buat rumah tangga idola kesayangan kita. Kemudian juga perselamatan kita lihat, di sini ada sebuah postingan kalimat yang diunggah oleh Papa Bilar semalam. Papa B. menuliskan sebuah kalimat statement, Sudah sepatutnya seorang istri patuh terhadap tulang punggung keluarganya. Jangan dibalik loh, seperti fitnahan Anda-Anda. Tapi jangan anggap ini sesuatu yang sentimental, ini murni karena saya lagi hanya ingin mencari ketenangan yang lebih lama di sini. Ini kalimat statement Papa Bilar setelah unggahan Indosiar mengenai pembatalan Bunda Lesti Kejora yang tentunya batal hadir di acara HUT Indosiar yang ke-28 tahun. Namun warga Konoha pun berselabat ya, kompak untuk selalu Support keputusan yang diambil oleh Bunda Lesti Kejora, Dan kita lihat juga persahabat ada sebuah postingan kalimat, Jadilah fans lesa lovers yang jaga sikap, sopan santun seperti idola kita, leslar Jadikanlah fandom fans yang hebat, yang baik Idola dihujat, kita terima dan pasrahkan ke yang di atas Kita berdoa aja, kita punya Allah Biarlah Allah yang akan menghukum orang-orang yang jahat Kejahatan, dibalas dengan kebaikan Oke, okay, semangat Tuh, persahabatnya aja kan Dari salah satu, satu fanbase untuk jaga sikap Dan attitude kita juga harus dijaga Seperti idola kesayangan Leslie dan Bilar Yang selalu humble Yang selalu ramah, sopan kepada siapapun Semangat untuk meragakunuhan Namun kita lihat juga persahabatan. Ada sebuah kalimat juga yang diunggah akun Leslie Boy Update Al-Fatih Bilar Tetap salah, idola kami di mata netizen Udah berangkat umroh, masih dibesar-besarkan nggak tampil di TV, salah Tampil di TV pun juga salah Masalah batal hadir saja Ini menjadi topik pertama Wow, ini tentunya spesialnya dari Leslar Batal tampil di salah satu stasiun TV Bunda Losi kejora ini menjadi topik utama Ini luar biasa bersahabat ya dan kita lihat juga untuk selanjutnya, ada cedukan light pass ya, Masya Allah, bahagia selalu untuk Leslar family, selalu bahagia, begitu banyak orang-orang yang ketemu langsung minta foto dengan Leslar, ini Masya Allah banget pokoknya, selalu happy, apa yang disuguhkan oleh idola kesayangan kita.